Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jumpa lagi bersama Global Techno ya Oke jadi ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar service dan perbaikan HP ya guys Oke jadi di tanganku ini ada HP Oppo Reno 5F ya guys HP ini tuh bisa ditekan HP baru ya HP tergolong HP baru di tahun 2021 nih guys, jadi kasusnya HP ini pun break ya guys ya atau crash ya Jadi HP ini nggak mau nyala kondisinya seperti yang ada di layar kalian guys ya Jadi di kesempatan kali ini aku nggak akan bahas tentang permasalahan dan cara penyelesaiannya guys ya dikarenakan HP ini HP baru jadi kita buat konten dulu guys tentang bagaimana caranya membuka casing atau backdoor daripada HP ini ya guys ya pertama-tama langkah yang harus kalian lakukan guys kalian harus siapkan dulu cairan jahat ya <guruh> atau thinner jadi nanti kita akan buka HP ini menggunakan tool daripada relief ya guys ya pakai Pakai tool tipis itu nanti untuk awal aja ya seperti ini toolnya guys Itu untuk awal untuk dasar di awal kita buat buat jalan ya guys ya Nanti setelah itu kita gunakan mika atau bahan-bahan tipis lainnya yang terbuat dari plastik Agar tidak menggores daripada frame dan casing hp ini guys ya Sementara kita oleskan dulu guys cairan jahatnya seperti ini Tujuannya agar lemnya ini hancur ya guys ya dan mempermudah proses pelepasannya tentunya guys Jadi agar lemnya itu larut gitu kan Setelah lemnya larut Maka kita akan dengan mudah membuka casing belakang ini Jadi tidak bisa kita congkel-congkel langsung guys ya Seperti halnya Oppo-Oppo yang lain Misalkan Oppo A12 dan Oppo-Oppo yang lain Ini kita buka dulu guys tipis ya Di body belakang ini tipis Kemudian nanti ada baut di dalamnya guys Oke langsung kita lakukan perlahan seperti ini guys ya Ini tujuannya biar menyerap ke dalam Cairannya yang kita maksud tadi Nah nanti setelah ada celah Ada lubang nanti kita lanjutkan menggunakan Bahan tipis lainnya Yang terbuat dari plastik Tujuannya agar casingnya tidak gores guys Karena ini HP-nya orang ya HP servisan jadi Kita jaga kualitas ya Kualitas servisan ya tentunya biar yang punya puas dan tidak kecewa gitu guys Jadi beginilah caranya untuk membuka casing HP OPPO Reno5 ini guys Simak videonya sampai habis Oke guys ya Jadi di sudut pojok ini sudah berhasil kita tancapkan seperti ini Sudah bisa masuk ya Artinya ini sudah ada celah ya guys ya untuk kita memasukkan bahan yang tipis yang terbuat dari plastik ya guys ya. Itu bisa gunakan pakai anti gores 5D itu bisa, bekas anti gores itu ya. Ini kebetulan saya lagi pegang struk atau token ini guys ya. Ini sedapatnya ini. Ini agak kaku soalnya. Aku suka pakai ini guys kalau pakai anti gores yang 5D itu kadang dia melengkung kurang kaku dia guys. Ini agak bagus nih bahannya nih kita masukkan pelan-pelan guys dari pojok ya nanti kemudian kita lanjutkan kita urut keliling ke HP ini guys jadi untuk HP Reno5 F ini kebetulan guys dia sudah super AMOLED layarnya jadi kemudian dia itu sidik jari dari layar depan jadi di belakang ini aman enggak ada fleksibel sidik jari lagi guys jadi kita bisa luasa atau puas ya kita gosoknya kita intip dulu guys dikit dari belakang seperti ini ini kebetulan bahannya dari Mika ya wah HP 5 juta kok kayak gini ya faktornya Oke enggak apa-apa, des jadi beda halnya dengan redmi ya Redmi Note 7 Redmi Note 8 itu dia bahannya bukan Mika kalau itu kaca jadi ketika kita gunakan cara seperti ini maka akan pecah guys kalau untuk HP Oppo Reno 5 F ini dia bahannya plastik sama halnya kayak Vivo y30 y50 itu dia bahannya plastik jadi tidak khawatir pecah guys, kita bisa agak ngebut garapnya ya, ya seperti ini. kita lakukan pelan pelan, kita intip dikit guys. apakah benar benar tidak ada fleksibelnya ya, fleksibel sidik jari. kalau seharusnya ini tidak ada karena sidik jari HP ini sudah di depan ya, atau layar Super AMOLED pada HP ini. kita lakukan keliling dulu guys, kita tembuskan seperti ini ya, pelan pelan. Oke. Okay. Ya ini sudah tembus ya guys ya kemudian kita buka pelan-pelan seperti ini Oke mantap jiwa mempesona Ternyata hanya sedemikian rupa guys hanya sesimpel dan sepele ini ya Ini HP harga 5 juta loh ya Hanya tipis seperti ini guys Untuk HP ini harga 1 juta sampai 5 juta tetap sama aja dalamnya guys cuman sayang nih covernya aduh duh, duh, duh kok lentur sekali guys ya oke okay, mantap sih kita lupakan aja kita singkirkan dulu guys oke okay. <laughs> oke okay, jadi seperti itu ya kondisi casingnya jadi udah jelas ya bagaimana cara membuka casing atau backdoor daripada HP Oppo Reno 5F ini jadi bagi kalian yang masih pemula jangan ragu-ragu guys jangan takut jangan bimbang jangan khawatir ya tonton channelnya video atau Global Techno ini ikuti tutorialnya sampai habis maka kalian akan tahu jalan dan tidak tersesat Oke mantap juga guys. kemudian kita buka bautnya ya guys ya satu persatu seperti ini kita buka aja dulu semua kita bongkar total nih HP Reno5 Oppo Reno5 F nya nih ya guys ya kita bongkar seperti apa sih dalamnya HP harga 5 juta ini Oke mantap kita buka pelan-pelan guys yang kopinya sudah dingin sambil diminum, guys. Ya, sama rokoknya dijaga nanti, udesnya itu loh, udesnya <laughs> oke, okay guys. Tetap nikmati videonya ya. Kita buka pelan-pelan seperti ini, jangan sampai lupa, guys. Ya, ini bautnya banyak banget nih. Kadang-kadang, kalau untuk HP yang back cover seperti ini, ini kadang-kadang saya suka lupa, guys. Jadi, Bautnya itu tertutup sama lem atau double tipnya ini kadang nggak kelihatan Kemudian kita buka-buka nggak bisa oh ternyata masih ada bautnya guys Oke mantap sih guys kita lanjutkan buka bautnya guys ya Pelan-pelan seperti ini ya kita buang lemnya sedikit demi sedikit guys Lama-lama menjadi bukit Oke pelan-pelan kita keluarkan dulu simnya guys ya Lupa tadi guys Kita keluarkan dulu simnya sama kartunya ya Kita keluarkan dulu biar nggak nyangkut nanti ketika kita buka tulang sampingnya nih ya tutup samping ya bukan belakang ya oke lanjut kita urut pelan-pelan guys seperti ini aduh satu like. ya ini ternyata masih ada baut yang ketinggalan guys ya ini saya lupa nih guys ya kita buka aja dulu dari samping nanti kita lanjutkan kita buka lagi pakai obeng ya guys ya kita nikmati aja videonya guys ini tutorialnya nih nonton gratis nih guys nggak bayar guys ya Oke mantap jiwa lanjut iya dibuka dari samping ya guys ya yang atas sudah kebuka tuh tinggal yang bawah kemudian kok masih agak susah nih ternyata masih ada bautnya ketinggalan guys ketutupan lem atau double tip gak kelihatan oke kita buka dulu baut dua ini dan masih ada satu lagi di pojok saya gak tahu tadi guys oke oke oke oke oke, oke, oke. kita buka iya dari samping oke masih nyangkut ternyata di pojok masih ada satu lagi guys ya iya ketutup double tip pemirsa oke ternyata betul kita buka satu lagi bautnya guys udah lah, lah tenan iya ketutup peneran dia guys oke ya sekarang udah dilihat ya. kita buka semua bautnya dan kita buka lah seperti ini dalamnya guys HP harga 5 juta dan ini kondisinya mati total atau unbreak ya guys yang nggak crash ya bukan mati total cuman dia unbreak gagal booting yang nggak mau booting jadi Reno 5 4 eh Reno 5 F ini kameranya empat ya guys ya seperti ini oke guys jadi udah cukup jelas ya bagaimana cara membuka casing atau tutup belakang pada HP Oppo Reno 5F ini guys oke jadi demikian dulu guys tutorial kita karena pembahasan kita hari ini tentang bagaimana cara membuka casingnya guys dan jangan lupa subscribe channel Global Tekno sampai jumpa pada video kita berikutnya bye bye mantap jiwa mempesona